kita mau makan bakso dulu bradya oke okay, bradya kita mau makan bakso masuk di mukbang nanti mukbang mukbang ya di subscribe ya guys subscribe guys Keramat, oke bos, bisa masuk timuk Bank, oke, brother, hai ya, dong. Lagi apa cu? Lagi makan piring Lagi makan piring dia ya, guys Ayo kita Yo, Ayo hampir makan Makan makan piring guys Oke Soalnya udah ready guys Siap yeah. Oke okay, berada kita santap bradah berdiri dong lupa bawa tripod guys lupa bawa tripod jadinya susah makan mari makan oke okay. Let's <small noise> go. bantu subscribe ya bos ya bos ya bantu subscribe panas berada bahasanya bos Jangan lupa mampir di sini ya, kalau pergi ke Sumbawa, Pak Supramat enak ya. Enak, kan mantap, cuk. Abang masih makan, guys. <laughs> Guys, nanti itu aku enggak Oke. Okay. Apa? Hmm. Oh. Ini nama baksonya, guys. Murah meriah. Luar biasa.